Untuk pertama kita awali dengan doa yang dipanjatkan oleh akun sabar ditingan sekolah selari persahabat ya Coba kita perhatikan dan tentunya ini doa baik banget ya untuk semuanya Assalamualaikum doaku hari ini Bismillah ya Allah kami memohon kepadamu sehatkanlah badan kami Panjangkanlah umur kami Limpahkanlah kebahagiaan untuk kami Dan bukakanlah pintu rezekimu seluas-luasnya bagi kami Jika masih di langit, turunkanlah ke bumi Jika masih di perut bumi, maka keluarkanlah Jika jauh, dekatkanlah Jika sukar, mudahkanlah Dan jika haram, maka sucikanlah Amin Masya Allah banget ya kita aminkan doa baik untuk kita semuanya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan dan mudah-mudahan Leslar juga bersahabatnya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Masya Allah banget ya bahagia sekali menjadi bagian dari Leslar Lovers mudah-mudahan kita semua tetap optimis dan tetap kompak untuk selalu mendukung idola kesayangan kita kemudian juga ya ini ada momen spesial diunggahan Kak Angelika comeback, memposting video saat Membeli baju untuk hadiah Abang Fatih Masya Allah banget ini juga salah satu bukti Kekompakan dan kesulitan dari fans Ini berada dari Singapura nih persahabat ya Kita bangga banget Alhamdulillah banyak yang sayang kepada Lesti, Rizky, Bilar dan Abang Fatih Mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah Dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan segala urusannya Amin. Kita simak juga persahabat kalimat yang dituliskan Alhamdulillah, hari kedua belanja baju Abang L di Singapura. Semoga sukanya Abang L, Bunda L, Lesti Kejora, Papa Bilar, Rizky Bilar, pokoknya selalu doa terbaik untuk kalian bertiga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya Robbal 'alamin, masya banget ya. Kita juga pastinya bangga karena Leslar banyak sekali. Orang-orang yang sayang kepada mereka Masya Allah banget Terbukti juga nih Ini salah satu bentuk kasih sayang dari Penggemar atau fans Yang sangat luar biasa Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan selanjutnya para sahabat, perhatikan juga ya momen special cute di Vlog Les Entertainment Masya Allah banget ya baby BBL bahagia sekali kamar barunya banyak mainan di sana Masya Allah Bunda Lestik Jora pun ikut seneng banget ya melihat Abang Fatih yang semakin aktif Semoga babi L juga ini selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua menjadi anak yang soleh Amin Ya robbal Alamin Momen ini pun dipersahabat diunggah kembali Oleh aku sendal putih Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Abang dari kecil dan diajari buat berbagi nih Berbagi mainan sama pandanya Katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti Lesti, Rizky Bilar dan keluarga besar Kemudian persahabat kita intip paling online sementara kapal media of deals 2022. Disimak persahabat ya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini masih berada di posisi kedua di bawah pasangan Fuji dan Torik. Perolehan voting Bunda Lesti dan Papa Bilar itu 186.682 votes dan pasangan Fuji dan Torik. Itu 187.604 voting Yuk sama-sama kita dukung terus ya Untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan kita semakin solid dan kompak Mendukung apapun itu Buat Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga bersahabat yang perhatikan Di unggahan bunda Lesti kemarin Yang memposting foto Momen saat pernikahan Dan fotonya bareng Kak Marjin ya Dan kita lihat ternyata Kak Marjin pun Ikut menanggapi Disitu Kak Marjin mengatakan Sayang Amin ya Allah Makasih sayangku doa yang baik juga buat kamu Lu cepet ketemu cepet pulang Katanya itu Masya Allah banget ya Mudah-mudahan persahabatan mereka terjalin dengan baik Kita bahagia banget ya Melihat pertemanan antara Kak Marjin dan Bunda Lesti Kejora Selanjutnya persahabat perhatikan juga divansinya Papa Bilar Jaket yang dipakai oleh Papa Bilar ini persahabat ya Harganya bukan main-main Bukan kaleng-kaleng, dibanderol Rp40.977.130 Wow, 40 juta Harga jaket yang dipakai oleh Papa Bilar saat berada di Singapura Berkah selalu, barokah selalu ya Mudah-mudahan rezekinya juga nular ke kita semuanya, amin Kita selalu mensupport dengan baik, selalu positif, dan selalu mendukung karya-karya terbaik mereka